Sahabat ini media dakwah yang sedang menyimak video ini, saya mengajak anda untuk bergabung dengan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan menuliskan doa doa serta harapan di kolom komentar sehingga kita bisa aminkan bersama. Dalam sebuah ceramah, Habib Rifki Alaidrus memberikan ijazah berupa sholawat penarik rezeki. Habib Rifki Alaidrus mengatakan bahwa bacalah sholawat ini 10 kali setelah sholat ashar. Solawat ini dapat mengalirkan rezeki kepada kita sebagaimana derasnya air hujan. Habib Rifki Alaidrus menyebutkan bahwa solawat ini diijazahkan oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Tidak hanya rezeki mengalir deras, dengan solawat ini maka Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Habib Rifki Alaidrus juga mengatakan, "Barang siapa yang membaca sholawat ini, maka Allah ampuni segala dosanya sebanyak air hujan yang turun." Habib Rifki Alaidrus mengatakan bahwa ia mendapatkan ijazah sholawat ini dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. "Barang siapa membaca sholawat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan keran rezeki untuknya, sebagaimana derasnya air zam-zam yang mengalir sampai hari kiamat." Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi mengatakan barang siapa membaca solawat ini, dia akan dibukakan pintu rezeki, keran rezeki, ungkap Habib Rifki Alaidrus. Sebagaimana dia membuka air zam-zam dari zaman Nabi Ismail As sampai Yaumul Qiyamah, sambung Habib Rifki Alaidrus. Habib Rifki Alaidrus mengatakan bahwa rezeki seseorang tidak akan pernah putus ketika mengamalkan solawat ini. Rezeki tidak akan diputus oleh Allah ujar Habib Rifqi Alaidrus Habib Rifqi Alaidrus pun membagikan solawat tersebut yang berbunyi sebagai berikut Ya Robi soli ala Muhammad waftah minal hoyri kula muglak ungkap Habib Rifqi Alaidrus artinya Ya Robi limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam bukalah segala kebaikan yang terkunci Habib Rifki Alaidrus menyebutkan bahwa sebagaimana ia telah diijazahkan oleh guru-gurunya, maka ia akan mengijazahkan solawat tersebut kepada kita semua. "Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka solawat ini kamu ijazahkan kepada Anda semua," ungkap Habib Rifki Alaidrus. "Solawat ini dibaca setiap abis sholat Asyar, 10 kali," ujar Habib Rifki Alaidrus. Habib Rifki Alaidrus menyebutkan bahwa solawat ini dibaca sehabis sholat Asyar 10 kali dan sehabis sholat Subuh 10 kali. Juga sehabis sholat Subuh 10 kali, ungkap Habib Rifki Alaidrus. Dibaca ya, "Insya Allah, Allah kasih kesempatan untuk kita menikmati rezeki yang berlimpah dari Allah," terang Habib Rifki Alaidrus. Habib Rifki Alaidrus juga menyebutkan dengan solawat ini. Allah ampuni dosa kita sebanyak tetes air hujan. Sebanyak air hujan yang Allah curahkan. Begitu pula rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ungkap Habib Rifqi ala'idrus. Juga pahala yang berlimpah dari Allah, tutup Habib Rifqi ala'idrus. Demikianlah ijazah solawat pembuka keran rezeki dari Habib Rifqi ala'idrus. Semoga kita semua dapat mengamalkannya sehingga rezeki mengalir sederas air hujan. Amin. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, comment, share and subscribe. Terima kasih.